Dan kalau misalkan mereka ketahuan korupsi, apakah mereka juga dipecat seperti PNS yang barusan disebutkan oleh Mas Uri? Di Jerman tidak ada um, agency khusus korupsi, itu masih dalam tugas. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya, Didi Lojawane. Hari ini saya ditemani teman saya dari Jerman dan saya akan belajar dari teman saya dan saya mengajak teman-teman juga belajar bersama tentang topiknya yang seperti kalian lihat di judul yaitu Bagaimana Mitigasi Korupsi di Indonesia Tentunya Jerman sebelum maju seperti saat ini ada kegiatan yang mengarah kepada korupsi itu sendiri ya seperti di Indonesia dan Tentunya pemerintah dan masyarakat Jerman juga melakukan perubahan besar-besaran untuk menstop atau mitigasi korupsi itu sendiri. Dan um, di Indonesia sendiri juga sudah ada peran pemerintah di mana mereka um, membuat peraturan-peraturan dan seperti ada departemen khusus KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, itu juga uh, sangat bagus sekali untuk reduce corruptions. Untuk teman-teman. Uh, yang belum subscribe channel saya silahkan klik subscribe dan juga te tekan tombol belnya oke okay? dan saya kenalkan teman saya ini namanya Mas Uli saya panggil Mas, mantel tulis baik ya mas -an, terima kasih Mas Uli sudah uh, mau bergabung memberikan uh, informasi atau berbagi informasi dengan teman-teman atau audiens uh, di channel saya oke okay. ya yeah. thanks Ya, saya bukan expert um, korupsi, tapi saya juga tinggal hampir satu tahun di Indonesia dan juga saya kuliah economics, jadi korupsi itu topik sangat penting di mana-mana uh, di Jerman, mana -mana, di, di Indonesia, semua negara di dunia butuh, um, butuh sistem yang tidak terlalu korup dan itu saya lihat di Indonesia Indonesia masih muda jadi masih ada banyak um, korupsi tapi menurut saya itu juga proses yang butuh waktu mm -hmm. saya juga tahu Jerman saya tahu di Jerman dulu juga ada korupsi ada sistem kerajaan jadi mm -hmm. ya, itu memang sistem yang tidak tidak sempurna jadi juga dulu banyak korupsi tapi kita sekarang di negara-negara maju, kita tidak punya lagi terlalu banyak korupsi. Ada tetap, tapi korupsi itu kecil dan tidak terlalu impact dengan masyarakat, dengan sistem ekonomi. Oke. Okay. Terima, Terima kasih, Mas, ya. untuk introduksinya. Jadi, teman-teman tahu kan, uh, imbas daripada korupsi itu sendiri, ya. Uh, imbasnya yang sangat-sangat uh, negatif, ya, uh, dari... Uh, apa namanya kemakmuran rakyat itu sendiri juga akan um, terkendala atau uh, terhenti atau terhambat ya dan juga uh, edukasi juga akan terhambat um, kemajuan edukasi masuk saya ekonomi uh, edukasi dan juga yang pasti adalah kesehatan ya yang tentunya um, ini sangat uh, bagus sekali untuk uh, apa dibahas dan saya mem meminta teman saya untuk share uh, pengalaman uh, Mas Uli dengan saya dan kalian juga, uh, bagaimana sih peran uh, pemerintah Jerman sebelum Jerman menjadi sekarang untuk memberantas korupsi itu sendiri? Apakah uh, seperti di Indonesia ada um, apa orang-orang ke keba ke kebal hukum itu uh, sudah diberantas ya? Mungkin masih ada tapi ya uh, at least lebih baik daripada sebelum-sebelumnya ya. Yeah. Terus uh, ada juga um, peran masyarakat dan um, transparansi dari uh, pemerintah itu sendiri yeah. dan macam-macam nanti uh, saya tanyakan ke Mas Uli dan teman-teman stay tune ya yeah. Mas Uli yeah. <laughs> Bagaimana peran uh, pemerintah Jerman untuk memberantas korupsi ini? So, ada memang beberapa instrumen untuk uh, ya, mengurangi korupsi kalau pemerintah Jerman mulai dari level paling di bawah sangat so mm -hmm. saya tahu bagaimana, berapa saya harus bayar untuk servis dari pemerintah. Saya tidak bisa ditipu kalau saya tahu, karena memang sangat um, transparan. Dan juga kalau P, PM, uh, apa namanya? KPK? Uh, no, yang um, civil servant. Um, uh, pegawai negeri. Ya, PNS. Kalau PNS di Jerman, kalau mereka korup, oh itu hukuman sangat keras. Kalau ada polisi, ada um, kontrol mekanisme lain-lain, jadi orang tidak berani korup. Hukumannya sangat berat sekali, sangat berat. Maksud? Apa Dendanya atau hukuman, hukuman apa yang kira-kira uh, diberikan atau, uh, atau di, uh, ya, diberikan kepada mereka yang melanggar hukum itu? Um, kalau saya PNS dan saya korup, saya um, di fire. Kalau saya dipecat, PNS, ya? saya langsung dipecat. Jadi saya tidak punya lagi pensiun. Yeah. Saya harus um, cari kerja yang lain. Saya tidak lagi punya yeah. Dan di Jerman juga PNS itu sangat enak. Gaji adil, fair, mm -hmm. good salary. Kamu punya asuransi, kamu punya banyak bonus-bonus. Um, Jadi orang sangat-sangat tidak berani. Um, bikin korupsi karena mereka mau stay PNS itu, ah. itu memang satu mekanisme yang yang paling strong, paling okay. efektif. Tapi juga ada kontrol mekanisme lain. Jadi level-level lebih level, level di atas, mereka sangat uh, sangat detail. Mereka hmm. harus memang cek semua semua tidak ada uang diambil atau uang di, lebih dikasih. Di Jadi, itu um, memang checks and balance. Kalau orang hmm. sendiri bertanggung jawab sendiri, BNS hmm. harus um, harus without corruption, tapi juga checks dari atas, dari instansi lebih di atas. It's uh, a very well process. Berarti kekayaan orang yang PNS itu dikontrol atau... Uh, apa namanya bisa di trace gitu ya bisa dicek dari pemerintahan itu sendiri di yeah, di Jerman ya di yeah, trace so um, kalau sudah di Jerman kita negara yang sangat suka dengan administrasi kita sangat apa very strict sangat huh? sangat detailed. itu mungkin di, di DNS orang Jerman kita suka dengan birokrasi di Jerman itu negara birokrasi, jadi yeah. semua sistem sangat detail, tidak ada loophole, tidak ada celah-tuan -celah, yeah, yeah. So dari mungkin sudah tua tahun yang lalu, birokrasi itu seperti uh, invincible against corruption. It's mm -hmm. sangat susah cheating, mm. sangat-sangat mm -hmm. susah um, tipu. Oh, ya. Yeah. Karena semuanya transparan ya. Yeah. Transparan uh -huh. dan proses sangat-sangat um, rapi, rapi ya. ya. Saya tidak mau bilang sempurna karena juga kita punya masih tapi ada korupsi gitu. Ada Pak. tetap, tapi kecil sekali. Sangat kecil dan sangat jarang saya baca di, di news ada um, itu skandal korupsi seperti ya. itu. Dari di Indonesia sendiri teman-teman juga pasti uh, tahu kan bagaimana political party ya mereka politicians yang orang-orang para, para politisi itu melakukan kegiatan yang, ya, tidak, apa namanya, uh, tidak baik, ya, untuk kemajuan uh, negeri sendiri, ya. Dan, uh, apakah di Jerman juga untuk uh, politisi itu uh, mudah melakukan uh, tindakan korupsi? Kalau mau jadi politisi, mau menjadi sebu, uh, seorang, uh, misalkan, bupati, gubernur, mm -hmm. itu yeah. harus berawal dari partai politik, ya. Dan mm -hmm. di situ, Pasti ada uh, namanya, ya, apa namanya, mungkin uh, kegiatan korupsi okay. yang mengacu kepada korupsi, gitu ya. Terus, dan di Indonesia, seperti teman-teman juga tahu bahwa banyak sekali ya, politisi-politisi uh, yang uh, kedapatan melakukan korupsi, dan hukumannya juga kita sudah tahu bagaimana. Dan saya ingin uh, tahu nih um, tentang para, para politisi di Jerman, apakah mereka juga... Uh, Kedapat melakukan hmm. korupsi Dan kalau misalkan Mereka ketahuan korupsi Apakah mereka juga dipecat seperti PNS yang barusan disebutkan oleh Mas Uri Dan mereka tidak dapat pensiun Segala macamnya ya. Kalau um, political parties Di Jerman juga ada um, Kasus korupsi Tapi sistem juga di dalam Partai financial hmm? Sangat strict ah. Mereka harus bikin statement setiap Uh, euro masuk di, di uh, account um, partai uh -huh. atau politisien harus di trace harus, ah. harus lihat itu dari sumber yang mana jadi, akses untuk melihat itu nya ada? Yeah, ah, harus okay. ada, itu um, di Jerman ada beberapa hukum uh -huh. um, yang protect the political system from that jadi partai-partai politicians uh -huh. sangat susah dapat uang dari sumber um, yang tidak ya, diketahui ya, gitu. Ya. Jadi uh -huh. setiap um, donasi, setiap transaksi harus um, di trace, harus transparan. Mm -hmm. Jadi tidak ada uh, politician yang bodoh yang um, yang dapat uang um, uang yang yang uh, dari korup koruptor. Jadi okay. menurut saya itu ya sangat um, susah kalau mau jadi koruptor di Jerman peran uh, itu benar sekali berarti teman-teman uh, mungkin di Indonesia juga uh, yang suka dengan politik ya mungkin uh, ingin tahu uh, apakah setiap partai politik mempunyai website dan mempunyai laporan keuangannya dan teman-teman bisa langsung cek sendiri ke partai-partai politik uh, untuk memberikan uh, apa namanya ya uh, uh, perhatian oh uh, karena uh, yang saya yang baca mas Uli ya. um, pernah dari masyarakat itu juga sangat penting sekali ya, ya. untuk uh, departemen atau uh, komisi pemberantasan korupsi itu bergerak ya. ya apakah di Jerman juga ada semacam kayak uh, komisi pemberantasan korupsi uh, seperti di Indonesia waktu uh, dulu atau sekarang ini kalau di Jerman tidak ada um, agency khusus korupsi itu masih dalam tugas polisi jadi kalau ada sesuatu karena polisi di Jerman juga um, susah di susah ada korupsi di polisi jadi hmm. itu memang um, sesuatu yang yang bagus untuk uh, observasi untuk cek. Um, jadi polisi berperan untuk ngecek ya um, oh wow. karena harus nah, sekali tidak ya. ada agensi khusus yang korupsi ya tidak ada mungkin karena juga Korupsi tidak terlalu sering terjadi. Jadi, uh -huh. Dan memang polisi di Jerman saya punya saya percaya dengan polisi dan juga orang masyarakat semua masyarakat uh -huh. percaya polisi itu adil. It's serve, server uh -huh. and helper. Uh -huh. ya. Yeah. Jadi peran polisi di Jerman uh, berbeda dengan peran polisi yang ada di uh, negara kita, teman-teman. Jadi uh, uh, kita harus memiliki komisi pemberantasan korupsi. Karena memang kita masih butuh uh, uh, apa namanya, komisi atau uh, uh, departemen ini untuk memberantas korupsi. Yeah. But it's a good idea menurut saya itu untuk negara Indonesia sesuatu yang baik karena lebih baik ada dua um, bagian, so it's not a mix of uh, interest uh, menurut saya. Yeah, tidak ada konflik of juga. Yes, yes <laughs> itu dan di Jerman karena saya juga suka bilang. Jerman itu negara yang sudah tua okay, yeah. Negara Jerman berapa ya? It's 200 years. Mm -hmm. sudah senior uh, dan negara-negara yeah. lain yang baru mandiri beberapa tahun 70-70 tahun yeah, tu, sekarang 76-77 tahun ya yeah, mungkin yeah, dan itu baru but, 70, yeah. itu butuh proses karena semua sistem dari dictatorship sampai mm -hmm. demokrasi it's Butuh proses yang yang lebih lama. It's a complex thing. It's a paradigm change. And uh -huh. itu generasi muda yang harus uh, mulai dengan sistem yang lebih baik untuk masa depan. Itu sedikit masalah karena orang suka mereka mau enjoy, enjoy. It's uh -huh. a general problem all over the world. Yeah. Orang mau enjoy, tapi satu generasi harus mulai dengan sistem yang lebih baik. Proses harus push. The process. Mm -hmm. Jadi itu, um, ya, yeah, the, the old generation, ya, yeah, mereka sudah kurang motivated, kurang, um, they have no the push, but kita harus juga pikir masa depan, kita harus pikir Indonesia bisa maju kalau stop with certain things. You know, teman-teman uh, di Indonesia kan uh, pemerintah zaman ya ya uh, sedang membuat sistem administrasi negara Jadi, um, mereka pegawai negeri sipil kalau misalkan mau uh, melakukan procurement dari yang saya dengar atau saya tidak tahu apakah sudah di-apply atau belum um, uh, Ya, di Indonesia bahwa mereka yang mau membeli sesuatu itu harus pakai uh, kartu kredit mm -hmm jadi tidak ada cash uh, pembayaran yang cash semuanya harus ditransaksi melalui e-banking hmm. ya dan ini bagus bagus sekali um, untuk apa reduce atau mitigate corruption. ya yeah, trans yeah. more transparent, yeah, more transparent yeah. bagaimana di Jerman uh, sebelum ada adanya kayak e-procurement segala macam itu Mas apakah juga sama seperti di Indonesia atau bagaimana? Iya kalau di Jerman tidak ada cash. Kalau pemerintah yang um, yang jadi customer tidak ada cash. Semua transaksi di bank, e-banking atau transaksi manual tapi harus semua di-trace. Jadi tidak ada uang cash untuk pembelian. For, ya. Tidak ada, karena memang itu sesuatu lebih transparan. Saya lihat, saya bisa cek. Saya bisa lihat apa dibeli, di mana dibeli. Mm -hmm. Jadi um, menurut saya di sistem-sistem yang sudah develop like that tidak bisa dengan gas. Terus ketika misalkan ada um, mungkin ada pegawai negeri sipil atau pegawai pejabat pemerintah di Jerman yang kira-kira dicurigai, apakah ada peran masyarakat Indo, uh, Indonesia? Maaf, <laughs> peran masyarakat orang, masyarakat Jerman untuk melaporkan ke polisi bahwa oh saya curiga orang ini mm -hmm. gitu. Apakah ada semacam itu atau seperti apa uh, mekanismenya? Ada beberapa mekanisme. Ada, um, ada seperti um, kelompok yang they called... Uh, Kayak LSM gitu? It's Corruption Watch. It's, corruption it's Watch? a society, orang... Ya, yeah, it's their hobby. Mm -hmm. Mereka bisa lihat-lihat, mereka dengar dengan... Tips or hints. Huh? Ada yang punya um, hint, mereka dengar, mereka professionals, mereka bisa um, bikin. Uh, they can make research about it. Hmm. Dan tapi juga sangat gampang um, kasih tahu dengan polisi. Kalau ada sesuatu yang sedikit fishy, kamu bisa langsung ke polisi. Tidak bisa anonim, bisa directly. Ada juga um, beberapa cara untuk um, kasih informasi corruption di di Jerman. Benar ah, ya. sekali, jadi bisa langsung laporan kalau misalkan ada yeah. orang yang dicurigai. Jadi peran peran masyarakat juga sangat penting ya mas. Ya yeah, memang karena okay. yeah. kita kita masyarakat yang sudah kita dewasa kita tidak boleh diam dan juga kita punya percayaan dengan polisi, dengan sistem apara, apara apara, eh, aparat-aparat aparatur Jadi aparatur, orang lebih tahan. semangat mungkin juga karena saya tidak percaya dengan polisi atau dengan bagian lain, kalau saya mungkin juga tidak semangat deklarasi atau kasih tahu ada sesuatu yang tidak benar. Tidak ya. benar ya. Ah. Kalau orang percaya dengan sistem, mereka lebih semangat. Ah. Guys, jadi um, satu hal yang uh, perlu digarisbawahi uh, di sini adalah masyarakat di Jerman itu sangat uh, percaya sekali dengan aparatur uh, pemerintah atau authority uh, eh, otoritas ya, uh, yaitu kepolisian jadi mereka kalau melihat sesuatu yang mencurigakan itu bisa lapor ke polisi langsung dan polisi bertindak sesuai uh, kaedahnya nah, nah, jangan kemana mana-mana tetap bersama saya dan Mas Uli uh, pembahasan selanjutnya di uh, bagian yang kedua. Don't forget to click subscribe, uh, click the uh, uh, bell icon dan comment, share juga diperbolehkan boleh kan? Oke? Okay? Oke. Okay. <laughs> Kita minum dulu mas. Oke, okay. thanks. Menarik sekali ya. Menarik yes. Jangan yes. kemana-mana ya.